Pengacara kondang Hotman Paris memang identik dengan kemewahan. Selain berlian yang selalu tersemat di dicarinya, ia juga terkadang terlihat mengendarai mobil-mobil mewah. Belum lagi ucapannya mengenai jumlah rumah yang terbilang fantastis. Karena kekayaannya, ia juga kerap dituding tukang pamer. Namun melansir dari Instagramnya pada Rabu, 18 Desember 2019, Hotman Paris menyangkal jika hal yang bukannya bertujuan untuk pamer. Saya sering ditanya kenapa sih Hotman Paris pakai berlian? sementara enggak, saya tidak ada kaitannya untuk pamer. Jelasnya. Untuk apa saya pamer, orang udah tahu saya kaya kok, tambahnya. Karena tidak demikian, Hotman Paris justru membeberkan ilmunya ketika menangani kasus dari orang-orang luar negeri. Tetapi apa? Pertama dulu saya, 20 tahun sama bule, bisa tahu cara berpikirnya, ungkap Hotman Hotman pun mengaku dari pengalaminya 20 tahun itu Menemukan sebuah trik untuk merontokkan klaim bulenya Saya itu dapat cara untuk merontokkan bule Dan kalau pegang bule, langsung saya pukul temeja gini Ternyata apa yang orang bule, materialitis di alasnya. Kalau dia tahu original, dia akan gabung gitu loh, tambah Hotman ia juga menunjukkan bahwa di satu negara seperti Singapura Belian hanya digunakan galangan atas dan penyanyi rap kaya raya Karena di negara mereka belian itu hanya digunakan para pemain dan penyanyi rap -per kaya jelasnya Akhirnya ia menjelaskan bahwa penampilan itu untuk kepentingan tertentu Jadi ini untuk apa? Ini penampilan yang atau merontokkan bebennya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.